Lindung memperkenalkan tetua pertama Zuli dan yang lainnya. Adapun Little Martin dan Little Flame, Ying Xuanzi dan yang lainnya sudah tahu tentang mereka dan hubungan mereka dengan Lindong. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya bersikap sopan terhadap Ying Xuanzi. Meskipun sebagian besar karena hubungan mereka dengan Lindong, Ying Xuanzi juga agak kuat, membuatnya menjadi individu yang layak di mata mereka. "Kuan sekte, ceritakan tentang Yuan Get." Kami baru-baru ini kembali dari wilayah iblis dan tidak mengerti dengan jelas situasi Yuan get Ketika ia menyebutkan Yuan get cahaya dingin melonjak di pupil hitam Lindong. Gerbang Yuan memulai perang setahun yang lalu. Namun, mereka hanya menyerang sekte super lain saat itu, dan bahkan menemukan beberapa pembenaran. Meskipun super sekte lain agak tidak senang dengan tindakan Yuan get yang dominan. Mereka tidak ingin menyinggung Yuan Get karena hal-hal yang bukan milik mereka. Petik 2, Ying Suan Zi tertawa getir dan melanjutkan. Siapa yang bisa menduga bahwa Yuan Get yang semakin biadab akan secara langsung mendeklarasikan perang melawan semua sekte super sesaat setelah itu. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan Yuan Get telah melonjak ke tingkat yang agak menakutkan. Pakar super panggung samsara mereka dengan cepat meningkat jumlahnya. Sekte Super lainnya benar-benar tidak mampu menolak. Pada akhirnya, mereka secara bertahap dikalahkan satu persatu Sekarang, di samping mereka yang telah menyerah dan bersekutu dengan Yuan get hanya Dao Sek dan Nine Heavens Supreme Puriti Palace kami yang tersisa di antara Sekte Super wilayah Swan Timur Petik 2 Setengah tahun yang lalu, gerbang Yuan mengirim sejumlah besar pasukan untuk menyerang Dao Sek. Di antara mereka, ada total lima ahli tahap samsara. Beruntung Huan-Huan berhasil menghentikan mereka bertiga. Meskipun kami menghentikan mereka pada akhirnya, Huan-Huan juga terluka. Kata Ying Xuanzi. seharusnya ada yang dikenal sebagai Zhao Kui di antara ketiganya, kan? Dia sudah terbunuh oleh aku. Lin Dong samar-samar tersenyum dan berkata, Jika aku bertemu tiga lagi, mereka tidak akan menjadi lawan aku. Huan-huan melirik Lindong saat bibir merahnya terangkat sedikit. Meskipun dia mengatakan kata-kata seperti itu, aura dingin dari tubuhnya tampaknya sedikit melemah pada saat ini. Namun, beberapa ahli tahap gerbang Yuan Samsara ini tidak memiliki aura stabil; mereka tampaknya tidak terus tumbuh ke tingkat ini. Tetapi sebaliknya, secara artifisial diperkuat oleh seseorang. Lindong tertawa, segera setelah itu dia berkomentar dengan suara rendah. Ya, Ying Suanzi mengangguk beberapa saat kemudian. Dia dengan pahit tersenyum dan berkata, namun ini sudah sangat menakutkan. Di masa lalu, kekuatan panggung samsara sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi pemimpin sekte. Petik 2, mereka mungkin meminjam kekuatan Yimu. Lin Dong perlahan berkata, Yimu, setelah mendengar ini, ekspresi Ying Suanzi sedikit berubah pada levelnya. Dia secara alami mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan Yumo dan memahami betapa mengerikannya mereka. alis Huan-Huan yang indah keriput. Sebuah cahaya aneh melintas di pupil birunya. Ketika aku berada di Chaotic dimensi, aku bertemu dengan tiga raja kecil generasi sebelumnya. Aku menemukan keberadaan benih iblis di dalam tubuh mereka. Selain itu, orang-orang yang dikirim oleh gerbang Yuan untuk membunuh aku nantinya memiliki kekuatan Yumo. Lindong berkata dengan lembut, "Gerbang Yuan ini benar-benar terlalu banyak. Mereka masih berani mengirim orang untuk membunuhmu setelah mengusirmu." King Xuanzi sangat marah setelah mendengar ini. Meskipun Lindong membuatnya tampak seolah-olah itu bukan masalah besar, semua orang tahu bahwa itu pasti akan menjadi pertempuran yang mengerikan. Hehe, tidak masalah. Semua orang yang mereka kirim akhirnya mati. Lindong menggelengkan kepalanya. Setelah merenung selama beberapa waktu, ia melanjutkan, "Bagaimana dengan ketiga anjing tua itu? Seberapa kuat mereka sekarang?" Petik 2, Xing Xuanzi tertegun. Segera setelah itu, dia diam-diam tertawa. Ternyata Lindung merujuk pada tiga titan si Wan Get. Sejak perang dimulai, trio Tian Yuanzi praktis tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Sekarang giliran Lindung yang terpana. Ya, Ying Xuanzi menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Jelas terlihat bahwa teror bukanlah hal yang membuat seseorang khawatir. Itu adalah hal yang tidak diketahui yang benar-benar membuat seseorang merasa takut. Situasi di wilayah Swan Timur telah berkembang ke keadaan seperti itu. Namun tiga master sekte gerbang Yuan benar-benar diam. Ini malah menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Selain itu, menurut beberapa informasi yang kami peroleh, Yuan Get tampaknya melakukan sesuatu yang besar baru-baru ini. Perasaan aku memberi tahu aku bahwa mereka menargetkan Dao Sek Kami. Bagaimanapun, Yuan Get membenci Dao Sek Kami sampai ke inti, namun kami sudah bisa bertahan selama ini. Kali ini, mereka pasti akan memiliki metode untuk memusnahkan sekte Dao Kita. King Suanzi perlahan berkata, namun kembalinya Lindong seharusnya tidak diketahui pada saat ini. Mengingat kekuatan Dao Sekte kami saat ini, kami tidak takut pada mereka. Ying Xiao Xiao menyela, dengan dukungan kekuatan besar Lindong, Dong, Dao Sek tidak lagi perlu terus-menerus di tepi seperti sebelumnya. Sesuatu yang besar ya, Lin Dong Koldi tertawa kecil. Karena memang begitu, kita harus menerimanya dengan benar. Ying Xuan Zi mengangguk, Lin Dong saat ini jelas bukan lagi murid Dao Sek kecil dari tiga tahun yang lalu. Keberanian dan kekuatannya sudah melampaui Master Sekte seperti Ying Xuanzi dengan Lindung di sekitar. Bahkan Ying Xuanzi merasa sedikit lebih percaya diri. Baik, selama Gerbang Yuan berani datang lagi, Dao Sek kita pasti akan menyelesaikan semua hutang kita. Petik dua. Setelah mengobrol dengan Lindung sebentar, Ying Xuanzi dan yang lainnya mulai pergi. Martin kecil, sesepuh pertama Zuli dan yang lainnya juga mengikuti. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja, tetapi mereka meninggalkan Lindong dan Ying Huahuan sendirian, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka untuk beberapa waktu. Saat kerumunan bubar, suasana di antara keduanya menjadi jauh lebih hening. Lindong menatap tubuh gadis yang ramping dan lembut di sampingnya, dan sekali lagi memandangi rambutnya yang biru panjang. Aura dingin yang samar menyelimuti tubuhnya, membuatnya mendesah dengan lembut. Kamu terlalu banyak menggunakan kekuatan yang bukan milikmu. Dalam suaranya terdengar sedikit celaan. Namun penyesalan di dalamnya bahkan lebih besar. Setelah mendengar kata-katanya, Ying Huan Huan memelototinya. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi putihnya yang mutiara ketika dia menjawab. Apalagi yang bisa aku lakukan. Karena kamu sudah tidak ada lagi. Aku perlu melindungi Daosek. Apalagi... Jika aku hanya bisa melihatmu mati-matian hampir seperti tiga tahun yang lalu. Aku lebih suka menjadi gunung es tanpa emosi. Petik 2. Menjelang akhir. Bahkan suaranya menjadi lebih lembut. Sebuah siraman merah tua yang samar-samar tampak melintas di wajahnya yang dingin. Maka aku akan lebih melindungi kamu di masa depan. Jadi tolong manfaatkan kekuatan itu lebih sedikit. Hati lindung sedikit menghangatkan saat dia tersenyum. Mata indah Ying Huan-Huan menatap Lindong. Alisnya yang berbentuk bulan sabit tampak melengkung dalam kegembiraan. Tetapi dia memalingkan wajahnya saat dia berbicara. Aku tidak akan percaya seseorang yang membuatku tak sadarkan diri di persimpangan penting. Gadis ini masih menyimpan dendam. Lindong tersenyum tak berdaya. Aku akan mengambil risiko semuanya saat itu. Mengetukmu tanpa sadar lebih baik daripada membiarkanmu menyaksikan aku mati tanpa daya. Bisakah rambutmu kembali? Tanya Lindong sambil melihat rambut biru panjang Ying Huan Huan dan menghela nafas dalam hatinya. Mengapa? Kamu pikir itu tidak terlihat bagus? Ying Huan Huan tiba-tiba menoleh dan menatap Lindong. Lindong tertawa datar saat dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ying Huan Huan harus menyadari hal-hal tertentu. Tetapi karena kesadaran seperti itu dia sangat sensitif. Ying Huan Huan sedikit menurunkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkatnya lagi saat dia dengan lembut berkata kepada Lindong, Sudah lama sejak kamu kembali ke Daosek, aku akan mengajakmu berjalan-jalan. Petik 2, dia sudah berjalan maju sambil berbicara. Mata Lindong memiliki ekspresi yang agak rumit saat dia perlahan mengikuti. Keduanya berkeliaran dalam Daosek Sekte. Pil-pil sungai menggantung di langit, sementara suara gemuruh bergema di kejauhan. Sekelompok besar murid Dao Sekte akan berjalan melewati dari waktu ke waktu. Namun, tatapan ambigu itu akan berhenti pada duo. Sementara cekikikan bisa terdengar dari jauh. Lindong merasa sedikit tidak berdaya karena tatapan ini. Tapi Ying huan, huan yang berjalan setengah langkah di depan agak menikmatinya. Sedemikian rupa sehingga senyum tipis menggantung di wajahnya yang biasanya beku. Itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Namun. Senyum juga muncul di wajah Lindong saat dia melihat sosok yang cantik itu. Rambut panjangnya yang biru es berkilauan di bawah sinar matahari. Perasaan seperti itu sama sekali tidak buruk. Apakah kamu tahu apa itu? Di depan, langkah Ying Huan-Huan tiba-tiba berhenti. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke belakang. Ketika jari rampingnya seperti jadal menunjuk ke depan. Wajah cantiknya menjadi sangat lembut. Lindong mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat sungai pil horizontal, pohon raksasa yang menjulang tinggi di dalam sungai pil menutupi radius tidak kurang dari seribu kaki. Undulasi energi yang menakjubkan menyebar dari pohon raksasa, sementara banyak buah berukuran kepalaan tergantung di sana. Buah-buahan ini matang dengan energi berlimpah. Ini adalah pohon kuno Yuan Abadi. Lindong menatap pohon kuno ini dengan takjub. Segera setelah itu, dia dengan riang bertanya, iya nih. Ying Huan Huan tersenyum, terpesona saat dia melihat pohon kuno. Pada saat itu, aura dingin di sekitar tubuhnya benar-benar lenyap. Dia seperti gadis yang menawan dan bersemangat sejak saat itu. Mata Lindung juga memiliki perasaan dan nostalgia yang rumit untuk mendapatkan benih pohon kuno Yuan Abadi ini. Gadis muda itu tetap di belakang untuk menghentikan musuh musuh mereka yang tangguh. Namun, dia buru buru kembali untuk menyelamatkannya. Di satu sisi. Pohon kuno Yuan Abadi ini adalah sesuatu yang mereka telah bekerja bersama untuk melindungi. Keduanya mengenakan ekspresi lembut saat mereka berdiri di bawah pohon kuno Yuan Abadi dalam keheningan. Tanpa sadar, matahari mulai terbenam. Lindong secara bertahap pulih dari linglung. Dia dengan lembut menepuk pundak Ying Huan-Huan saat dia tersenyum dan berkata, Berapa lama kamu berencana berdiri di sini? Ketika dia melihat bahwa kepala blok ini telah merusak mood. Ying Huan Huan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya padanya. Sikap seperti itu sedikit genit. Ayo pergi ke Aula Desolate. Lindong meregangkan pinggangnya sambil melanjutkan. Sudah begitu lama, aku harus memenuhi janjiku. Janji, Ying Huan-Huan terkejut. Segera setelah itu, dia agak terhibur ketika dia berkata. Maksudmu tablet grit Desolate. Senang kamu mengingat, janji dua tahun kamu telah lama berlalu. Jika bukan karena aku, grid desolate tablet akan lama meninggal karena ditipu oleh kamu. Petik 2, Lindong merasa agak canggung. Itu memang kesalahannya. Dan beruntung bahwa Ying Huan Huan ada di sini untuk membantu. Atau, the grid desolate tablet mengatakan bahwa kekuatan dua simbol ancestral diperlukan untuk berurusan dengan Raja Imo yang disegel di bawahnya. Aku seharusnya bisa menyelesaikan masalah sekarang, kata Lindong. Simbol Nenek Moyang Hu, aku juga punya. Ying Huan Huan berkata dengan lembut. Dia mengulurkan tangan ramping salju putih saat kepingan salju berkumpul di tengah telapak tangannya. Simbol kuno yang dipenuhi dengan pola es perlahan muncul di dalamnya. Ini adalah, Lindung menatap simbol kuno di tangan Ying Huan Huan saat murid-muridnya tanpa sadar sedikit mengencang. Simbol Leluhur Es, mari kita pergi dan berurusan dengan hal yang merepotkan itu. Ying Huan-Huan membalik tangan jadelnya saat simbol ancaman es memudar. Tanpa melihat Lindong, dia berbalik dan pergi. Unggu, Lin tiba-tiba berbicara. Ying Huan-Huan memiringkan kepalanya ke belakang dan menatapnya dengan mata yang indah. Kamu, Lin Dong menatap mata birunya yang biru. Tetapi tangannya tidak bisa membantu tetapi perlahan mengepalkan tangan. Kamu akan selalu menjadi Ying Huan-Huan, kan? Ying Huan-Huan tidak menjawab. Dia sangat menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, sudut mulutnya melengkung saat dia dengan ringan melompat ke depan dengan tangannya di belakang punggung. Segera setelah itu, suaranya yang indah terdengar. Itu akan tergantung pada penampilanmu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1192 memasuki tablet bagian terdalam dari Aula Desolate. Dua sinar cahaya melintas di langit. Sebelum mereka menunjukkan diri, mereka adalah Lindong dan Ying Huan-Huan. Ketika Lindong melihat pegunungan yang akrab ini, banyak kilas balik dari tiga tahun yang lalu muncul di benaknya. Segera setelah itu, dia tersenyum pada Ying Huan-Huan dan bertanya, Apakah kamu masih ingat taruhan yang kami buat saat itu? Ying Huan-Huan menggunakan tangannya untuk meluruskan rambut longgar di dekat telinganya. Segera. Dia mengerutkan bibir merahnya sebelum menjawab sambil tersenyum. Mengapa kamu orang yang begitu kalkulatif? Selain itu, itu adalah kesalahan kamu karena penilaian yang buruk. Kamu bisa masuk ke Sky Hall. Namun kamu memilih Desolate Hall sebagai gantinya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Petik 2. Lindong tersenyum. Sekarang dia memikirkannya. Dia benar-benar merindukan apa yang terjadi saat itu. Segera setelah duo lindung muncul, banyak tokoh cahaya bergegas dari kejauhan. Setelah itu, Ying Xuanzi, Little Martin, dan yang lainnya bergegas mendekat. Apa yang kalian rencanakan untuk lakukan? Ying Xuanzi memandang mereka berdua sebelum melirik ke tanah. Dari ekspresinya, jelas bahwa dia tahu apa yang terjadi dengan grid desolate tablet. "Aku orang yang memberi tahu ayah." Di sebelahnya, Ying Huan Huan berkata dengan suara lembut. Tidak mudah untuk berurusan dengan Yimo yang sedang ditekan oleh grid desolate tablet. Selain itu, Dao Sekte pasti akan menjadi yang pertama menderita jika lolos. Petik 2, Lin Dong mengangguk. Hal ini sangat penting bagi Dao Sek. Sebagai Master Sekte, itu hanya tepat bagi Ying Xuanzi Zi untuk diberitahu. Tuan Sekte, kalian semua harus menyiapkan formasi di luar. Bunuh apapun yang berhasil melarikan diri dari dalam. Kata Lindong dengan suara dalam, menurut apa yang dikatakan Yan, makhluk yang ditekan oleh Grid Desolate Tablet adalah Raja Sejati yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Karena itu, jika itu berhasil melarikan diri, itu pasti akan menyebabkan mereka banyak masalah. Martin kecil, elder pertama Zuli, tolong bantu mereka, tidak ada yang salah. Lindong memandang kelompok Little Martin dan berkata dengan ekspresi muram. Selain itu, Paman bela diri Wu Dao, tolong untuk sementara waktu mengevakuasi para murid dari Aula Desolate dan memindahkan mereka ke Aula lain. Ying Huan-Huan memandang Wu Dao yang bergegas sebelum dia berkata. Dimengerti setelah melihat barisan ini, Wu Dao segera memahami beratnya masalah ini. Dia dengan cepat mengakui perintah Ying Huan-Huan sebelum menarik diri setelah itu. Ia mulai mengevakuasi para murid dari aula desolate. Lindung mengangguk setelah melihat ini. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia melihat tanah di bawah. Setelah itu, dia menginjak kakinya sebelum kekuatan agung langsung menembus ruang kosong dan memasuki tanah. Gemuruh, seluruh barisan gunung bergetar hebat setelah kekuatan itu menyerbu ke tanah. Setelah itu, retakan besar perlahan menyebar ke seluruh negeri. Akhirnya, sebuah tablet batu besar dan kuno perlahan naik dari dalam celah. Berdengung, angin dingin yang gelap tiba-tiba bertiup melintasi langit setelah tablet batu kuno itu muncul. Sementara itu, tampaknya ada pekikan yang samar-samar dipancarkan. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan hati lindung tenggelam. Sepertinya grid desolate tablet sangat terkikis oleh aura iblis selama tiga tahun terakhir. Tablet batu kuno akhirnya terlepas dari tanah dan benar-benar menampakkan diri di depan mata semua orang. Ketika Lindong melihatnya, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Saat ini, tablet besar itu ditutupi dengan garis iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis iblis ini tersebar di seluruh tablet dan mereka menyerupai garis meridian seseorang. Sementara itu, kematian seperti aura perlahan dipancarkan dari tablet batu. Selain garis-garis iblis itu, yang berdenyut seperti jantung, tablet batu itu juga ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Saat ini, cahaya biru berkilauan di lapisan es itu, menekan beberapa aura iblis. Sampai sekarang, aku hanya mampu menekan beberapa aura iblis dan memperlambat erosi. King Huan-Huan berkata dengan lembut, lapisan es ini jelas hasil karyanya, namun... Sudah jelas bahwa Raja Sejati dalam grid Desolate Tablet sangat kuat. Karenanya, dia tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatannya saat ini. Ini lebih dari cukup, kata Lindong dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena Ying Huan-Huan telah campur tangan dan membantu menekan aura iblis, kemungkinan besar Tablet Desolate Besar tidak akan dapat bertahan sampai dia kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ying Huan-Huan. Aku akan memasuki grid desolate tablet dan menghabisi raja yang benar itu. Kata Lindong, hanya dengan membunuh raja yang benar itu, aura iblis akan hilang. Setelah itu, grid desolate tablet akan dapat pulih. Aku akan pergi denganmu, kata Ying Huan Huan tanpa ragu-ragu. Raja Imo dalam grid desolate tablet sangat kuat. Karena itu, dia khawatir dan tidak ingin Lindong pergi sendiri. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Hu, aku tidak lebih lemah darimu, dan aku tidak akan menjadi beban." Setelah dia melihat keraguannya, Ying Huan Huan segera mendengus pelan dan berkata, "Lindong tersenyum pahit. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Sampai sekarang, Ying Huan Huan memang benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Bahkan dalam pertarungan yang sebenarnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya lebih jauh lagi." Ini akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil bersamanya di sisinya. Baik, kali ini kita akan bergabung untuk melenyapkan iblis itu. King Huan, -huan mengangguk puas setelah melihat Lindung mengangguk. Semuanya, aku akan menyerahkan segalanya di luar kepada kalian. Lindung sekali lagi mengingatkan kelompok Little Marten. Setelah itu. Dia mengulurkan tangannya ke arah Ying Huan-Huan. Wajah yang terakhir sedikit memerah setelah melihat ini. Setelah itu, dia menempatkan tangannya yang lembut ke tangannya. Dinginnya es menyebar setelah tangan kecilnya mendarat di telapak tangan Lindong. Rasanya seperti es yang telah membeku selama puluhan ribu tahun. Dan hawa dingin itu mengalir jauh ke tulang-tulangnya. Uh, Lindong menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Sebelum Iba melintas di matanya. Setelah itu, dia secara bertahap mempererat cengkeramannya di tangan kecil Ying Huan-Huan. Seolah-olah dia ingin menghangatkan tangan dingin yang sedingin es itu. Ayo pergi, Ying Huan-Huan menjadi sedikit linglung setelah dia mendeteksi tindakan Lindong. Segera, dia memiringkan kepalanya. Matanya agak merah saat dia dengan lembut mendesaknya. Lin Dong tersenyum, tubuhnya bergerak sebelum mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke grid desolate tablet. Riak muncul di permukaan grid desolate tablet tepat ketika mereka bersentuhan dengannya. Setelah itu, keduanya menghilang. Kegelapan datang meluap seperti air banjir setelah mereka memasuki grid desolate tablet. Lindong dengan cepat tetapi dengan lembut meraih telapak dingin yang sedingin es itu. Berdengung, cahaya biru dingin tiba-tiba meletus dan mengusir kegelapan. Lindong menoleh dan melihat bahwa Ying Huan Huan telah mengangkat tangan satunya. Sementara itu, ada lampu es terbentuk di ujung jarinya. Cahaya dingin yang lembut namun sedingin es dipancarkan dari lampu es itu. Kim Huan Huan melihat kegelapan. Lalu, kilatan dingin melintas di matanya yang cantik sebelum dia berbicara dengan suara samar. Apakah kamu tidak memandang rendah kami dengan menggunakan trik kecil seperti itu? Teratai es besar muncul di bawah kaki mereka setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu. Lotus es itu berputar, sebelum kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke kegelapan. Banyak pekikan tajam mengikuti, kelopak bunga itu hancur, berubah menjadi bercahaya-bercahaya yang tersebar. Lindong mengamati sekelilingnya, sebelum dia melihat ular hitam besar yang tak terhitung jumlahnya berjongkok dalam kegelapan. Sementara itu, mata ular itu, yang dipenuhi dengan aura iblis jahat, menatap tajam pada mereka berdua. Lindung perlahan melangkah maju, sementara kilat berderak di matanya. Segera setelah itu, Guntur tiba-tiba bergema dari dalam tubuhnya. Kemudian, awan Guntur mulai menyatu dalam ruang gelap ini. Pada saat berikutnya, petir yang tak terhitung jumlahnya dengan deras menghujani. Seketika, ruang gelap ini menjadi sangat menyilaukan dan kejam. Simbol Thunderbolt Ancestral Ketika Ying Huan-Huan melihat riak misterius yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong, kejutan tanpa sadar melintas di mata cantiknya saat dia dengan lembut berteriak. Aye, aku mendapatkannya saat aku berada di caotik dimensi. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia melihat bagian terdalam dari kegelapan dan berkata, sepertinya Grid desolate tablet telah diserbu. Faktanya, ruang di dalam tablet sekarang di bawah kendali Raja Sejati. Petik 2. Kita bisa menghancurkannya. King Huan-Huan mengepalkan tangannya. Segera, aura dingin yang tak berujung berkumpul sebelum mereka berubah menjadi es dingin seperti sitar. Kemudian, tangannya mendarat sebelum dia memetik senar di sitarnya. Musik sitar terdengar. Segera, riak es biru mengerikan tiba-tiba keluar dari sitar. Riak es itu menyapu tempat itu. Berubah menjadi es phoenix besar dalam prosesnya. Setelah itu, Tangisan Phoenix jernih bergema menembus kegelapan. Swoosh, Phoenix es bergegas ke depan. Itu disertai oleh aura dingin mengerikan saat menerjang ke dalam kegelapan. Yang diserap oleh aura iblis yang tak ada habisnya. Akhirnya, meledak dengan, ledakan, yang keras. Segel es tanpa batas. Suara dingin sedingin es keluar dari mulut Ying Huan-Huan. Segera setelah itu. Murid-murid Lindong mengeras ketika dia melihat bahwa Yimoki yang sombong benar-benar membeku. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak remah es hitam sebelum mereka lenyap dengan, ledakan. Kegelapan menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Duo Lindong mempercepat langkah mereka dan mengejar kegelapan itu. Ini berlanjut sebentar sebelum langkah kaki mereka mulai melambat. Kemudian, Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi dingin ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Jauh di depan mereka ada tanah tandus hitam. Sementara itu, di tengah-tengah tanah tandus itu berdiri sebuah tablet batu hitam. Tablet batu itu adalah semangat tablet dari Grid Desolate Tablet yang Lindung temui sebelumnya. Namun mata Lindung hanya berhenti sejenak pada tablet batu itu sejenak. Setelah itu. Dia perlahan mengalihkan perhatiannya ke atas. Ini karena dia melihat sosok hitam duduk di atas loh batu. Ya ampun. Aroma yang sangat akrab. Duduk di tablet batu. Iblis perlahan mengangkat kepalanya. Mata merahnya dipenuhi dengan kejahatan terbesar dan tampak seolah-olah ada kebrutalan tak berujung di dalam mereka. Tangannya yang tajam meraih tablet batu itu. Sebelum dia menggaruknya dengan kukunya. Segera. Beberapa bekas luka yang dalam ditinggalkan di permukaan tablet. Iblis itu menatap lindung. Di depan matanya sedikit menyusut. Memakan simbol leluhur. Simbol leluhur Thunderbolt. Cactus, Kamu memang mampu. Untuk berpikir bahwa kamu berhasil menaklukkan dua simbol ancestral. Seorang raja sejati yang hanya melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Ing huan, -huan terkekeh. Iblis itu berbalik ke arah Ying Huan-Huan. Dalam hal itu, Lin Dong bisa merasakan bahwa aura iblis di sekitar tubuh mantan telah bergetar hebat. Bahkan, tampaknya ada kebencian dan ketakutan yang terkubur di dalam matanya. Itu memang kamu, Ice Master, petik dua. suara tajam iblis itu terdengar. Sepertinya kamu telah berhasil bereinkarnasi. Namun, dari kelihatannya, kamu belum mendapatkan kembali kekuatan penuh kamu. Beraninya kamu bertindak begitu arogan di depanku Petik 2 Cek Tes Iblis itu meraung ke langit dan berkata Itu juga baik-baik saja Aku akan membunuhmu sebelum kamu mendapatkan kembali kekuatan penuhmu Setelah itu Tidak ada yang bisa menghentikan sukuku Petik 2 Senyum lembut muncul di wajah Lindong Namun Senyumnya dipenuhi dengan niat dingin yang sedingin es Di saat berikutnya Cahaya hitam dan cahaya kilat melonjak serentak di matanya. Setelah itu, riak yang besar dan kuat menyapu ke segala arah. Apakah kamu kehilangan akal setelah disegel begitu lama? Tidak ada yang tahu siapa yang akan dibunuh hari ini. Petik 2. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.